Serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan vitamin bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Dan tentunya mengawali kabar terbaru di siang hari ini Ada bunga spesial banget ya dari industri Ini info penting banget nih mengenai acara The Academy 5 yang Tentunya diinfokan di jam yang lalu Bahwa tinggal 20 hari lagi bersahabat ya acara The Academy 5 Akan disiarkan secara langsung di Indosiar Makin gak sabar, makin penasaran pastinya menunggu penampilan juri yang kece badai Masyal banget ya tentunya Bunda Lesti Kejiore yang akan siap Memberikan kejutan menampilkan penampilan terbaiknya di panggung Indosiar kita simak juga persahabat di kalimat caption info yang dituliskan oleh Indosiar. 20 hari lagi ajang pencarian bakat DA Academy 5 akan segera dimulai? Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan The Academy 5 mulai Senin 6 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Banyak tanggapan, banyak tentunya respon juga yang diberikan dari para sahabat. Ya, nih dari akun Instagram, Astri Gita disitu mengatakan di kolom komentar, Bilar jadi host lagi dong biar naik rating, siap begadang tiap malam nih. Katanya tuh, wow, banget ya dukungan untuk Papa Bilar. Ya, banyak sekali perspektif ya, warga Konoha menginginkan Papa B ini menjadi host di acara Dangdut Academy 5 bersama Bunda Lesti di satu acara Doakan saja semoga ada kejutan Kabar baik yang kita dapatkan Berikutnya juga persahabat ya, Kemarin kita mendapatkan info Bahwa pendaftaran lagu online di AMI Awards Akan dibuka hari ini Persahabat di ya, hari Selasa 17 Mei 2022 Ini kejutan juga untuk warga Konoha siap-siap persahabat ya Mudah-mudahan Tentunya idola kesengan kita semakin banyak dukungan Jangan lupa persahabat untuk streaming terus lagu miliknya Bunda Lesti Kejora Di aplikasi manapun persahabat ya Kita berharap banget ya mudah-mudahan Idola kesengan kita bisa menjadi pemenangnya di acara AMI Awards Doakan selain terbaik, support dan dukung karya-karya idola kita Selanjutnya vitamin bahagia juga muncul nih persahabat ya Yang diunggah oleh akun KR C. Ini memposting, persahabat ya, unggahan dari Kobas, mom special Kobas bersama Moreno, lagi video call bareng Papa B. Ini hari ini, persahabat ya, terlihat Papa Bilar lagi di dalam mobil, seperti lagi OTW. Kita doakan saja apapun yang dilakukan hari ini diberikan kemudahan. Dan kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Semangat hari Selasa yang berasa hari Senin tuh, semangat terus ya. Kita doakan yang terbaik nih buat Leslar. Mudah-mudahan juga silaturahmi mereka dengan Kobas tetap terjalin dengan baik. Dan kita lihat juga bersahabat ke unggahan berikutnya. Ada vitamin yang sangat luar biasa. Ini penyemangat banget ya untuk keluarga Konoha. Abang L penampilannya luar biasa. Kece dan cute banget ya, apalagi ekspresi mukanya, duh, ini menggemaskan sekali. Memakai biru-biru hari ini Luar biasa, seperti mau pergi sekolah aja ya <laughs> Masya Allah Hingga banyak sekali komentar positif yang diberikan Dari akun Instagram mama eda 1998 Masya Allah Bang, gantung banget sih Mau kemana, katanya tuh ya Ada juga komentar lain dari Dina Ada Anus Karin, satu-satu Masya Allah ayam embul makin hari makin gemesin banget Aduh, luar biasa banget ya Kita aja pastinya selalu happy melihat Abang L yang semakin hari semakin ganteng dan sangat menggemaskan. dan untuk berikutnya persahabat tentunya kita mampir ke fashionnya Abang Fatih yang tentunya bikin kita bahagia sekali outfit yang dipakai hari ini pertama persahabat ya baju yang dipakai oleh BBL ini dibahas seharga 699.000 rupiah untuk topinya 259.000. Wow, fantastis banget ya. Hampir tentunya 1 juta rupiah untuk outfit yang dipakai oleh Abang Fatih hari ini. Doakan berkah selalu, bahagia selalu, dan mudah-mudahan rezekinya selalu diberikan kelancaran. Kita juga masih menunggu cirukan vitamin terbaru nih bersama di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.